Jangan lupa like, bisa tuh What do you do? nyata sehari-hari gitu jadi membayangkan bahwa kamu, kamu kemanapun dalam keadaan apapun itu sebenarnya Tuhan hadir gitu nah gitu jadi itu membayangkan itu sampai bikin videonya seperti itu dengan musik yang yang piano, string kalau bayanganku itu di setiap ini kan setiap aspek kehidupan kamu jadi nanti kayak ada ada kayak cuplikan kegiatan-kegiatan kamu kok Tuhan kayak tolong kamu gitu loh pada saat di momen apa cerita, cerita. itu nah terus nanti ending yaitu itu uh, kamu kayak, kayak worship di satu ruangan ya. kenapa warna warun hmm. gak tahu ya <laughs> tadi langsung gue bikin sama mau penyembahan itu